Thank you. Orang-orang yang semasa hidup di dunia Sering mengerjakan kewajiban Sholat lima waktu dan diantaranya Adalah sholat subuh Cahaya inilah yang akan menerangi Orang-orang yang beriman Yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu Dan akan semakin terlihat terang Manakala seorang hamba rajin Mengerjakan sholat subuh berjamaah Maupun sholat subuh tepat waktu Yang ketiga Dijanjikan masuk surga Sahabat beriman rahimakumullah Tidak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya Diriwayatkan dari Abu Musa al-Sa'ari Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda Barang siapa yang mengerjakan solat bardain Yaitu solat subuh dan solat asar Maka dia akan masuk surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Terdapat dua waktu solat yang memiliki keutamaan lebih besar dibanding keutamaan solat wajib lainnya. Sebagian besar ulama' berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Seperti yang kita ketahui, waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enaknya untuk tidur, sedangkan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Maka bagi orang yang senantiasa menunaikan sholat tepat waktu, khususnya sholat asa dan subuh, sungguh akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah subhanahu Wa ta'ala Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Sahabat beriman rahimakumullah, tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba, melainkan perlindungan dari Allah. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari sang pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan dalam ketenangan, dan tidak akan pernah takut dengan apapun. Baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Junda bin Sufyan, Rasulullah bersabda. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka Hadis riwayat muslim At-Tirmizi dan Ibnu Majah Maka Allah akan memberikan balasan Bagi siapapun yang menghalangi orang lain Untuk mengerjakan sholat Terutama adalah sholat subuh Yang kelima Dapat melihat Allah di hari kiamat Sahabat beriman Siapa yang tak ingin bisa melihat Allah Sang pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung Semua manusia pasti menginginkannya Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Kami sedang duduk bersama Rasulullah Ketika melihat bulan Purnama, beliau berkata Sungguh kalian akan melihat rob kalian Sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat Beriman Rahimakumullah Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yang selalu menjaga sholat lima waktunya, terutama sholat subuh dan asar. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan taufik kekuatan untuk menjalankan semua perintah Allah khususnya dalam salat terlebih lagi salat subuh dan asar dan semoga kelima janji Allah tersebut bisa kita dapatkan kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.